Tambah bau, tambah suka, semakin bau, semakin cinta Itu peti, itu peti Tambah busuk, tambah suka, semakin busuk, semakin cinta Itu peti, itu peti Peti, mengatasi sakit anemia Peti, bisa untuk obat tambah darah peti.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 Tipu peti Tipu peti Satu Satu peti untuk sehat kamu Dua Dua peti untuk gagah kamu Tiga Tiga peti kekuatan badan Empat Empat peti bisa tambah apa? Tambah bau Tambah suka Semakin bau Semakin cinta tutup peti itu peti, tambah busuk tambah suka semakin busuk semakin cinta. Itu pete, itu pete, pete paling enak untuk lauk makan. Pete bagus juga untuk kesehatan. Pete boleh juga untuk buat dagang. Pete kebanyakan bisa tambah apa?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 Makan, makan peti bisa tambah kuat Makan, makan peti bisa jadi obat Makan, makan peti juga anti pucat Makan, makan peti bisa tambah apa? Tambah bau, tambah suka Semakin bau, semakin cinta Itu peti itu Tambah busuk Tambah suka Semakin busuk Semakin cinta Itu petih Itu petih Tambah bau, tambah suka, semakin bau, semakin cinta. Tutu pete, tutup pete. Tambah busuk, tambah suka, semakin busuk, semakin cinta. Tutu pete, tutu pete.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 itu pet, tambah busuk, tambah suka, semakin busuk, semakin cinta Itu pet, itu pet, pet, tak disangka bisa jadi obat, pet, tak disangka jadi obat kuat, pet, tak disangka sangat bermanfaat, pet, makan banyak bisa tambah apa?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 Tambah bau, tambah suka Semakin bau, semakin cinta Itu petih, itu pete Tambah busuk, tambah suka Semakin busuk, semakin cinta Itu petih, itu petih